Ayo kita belajar mengenal hewan Hewan apakah ini? Jebra Kamu pintar Hewan apakah ini? Orang hutan Kamu benar Hewan apakah ini? Kucing Kamu pintar Hewan apakah ini? Harimau Kamu pintar Hewan apakah ini? Iguana Kamu benar Kamu pintar Hewan apakah ini? Ular Kamu benar Kamu pintar Jangan lupa di like dan subscribe ya Terima kasih